kartu kesehatan Leo di bulan Juli tahun 2020. selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Leo di bulan Juli tahun 2020. selanjutnya kita akan mengambil kartu negara pekerjaan seorang Leo di bulan Juli tahun 2020. selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Leo di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu berkategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Leo di bulan Juli tahun 2020. Pertama untuk kategori kesehatan, selanjutnya support energi kepada keuangan. Selanjutnya support energi di dalam kategori kaya dan pekerjaan, selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Leo di bulan Juli tahun 2020 baik jika kartunya sudah kita dapatkan kini saja kita membuka dan membacakannya pertama untuk kesehatan Leo di bulan Juli adalah nine of sword ataupun sembilan pedang secara umum ini diartikan semakin terbebani di dalam pikiran sehingga membuatmu semakin terpuruk terutama di dalam suatu kesehatanmu. Jadi di sini kelihatan untuk kesehatan seorang lady di bulan Juli tahun 2020 pikirannya semakin terbebani dan pikirannya semakin terganggu sehingga membuat dia semakin terburuk dan kesehatannya semakin menurun di bulan Juli tahun 2020 disarankan untuk Leo lakukanlah sesuatu hal yang menyenangkan kepada dirimu agar pikiranmu serta kesehatanmu fresh kembali di bulan Juli tahun 2020 dan sini seorang Leo sangat susah tidur malam dan tidak jarang apabila ia sudah tertidur ia akan bangun lagi di keheningan malam yang merupakan suatu efek dari sebuah pikiran yang terbebani dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang leo adalah Hai of one secara umum kenaik of one itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi untuk kesehatan seorang leo di bulan Juli tahun 2020 seorang leo akan semakin terbebani dengan pikiran yang ia hadapi ataupun dengan Suatu kondisi yang ia hadapi yang tidak stabil Dan di sini seorang Leo akan susah tidur Dan apabila ia sudah tidur Ia akan terbangun di keheningan malam Itu dikarenakan beban pikiran yang ia dapatkan Yang berdampak negatif kepada kesehatannya Dan di sini seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun menyarankan kepada seorang Leo Agar lebih bagus lagi dan melihat kesehatannya Agar lebih baik di bulan Juni tahun 2020 Selanjutnya kita kartu keuangan seorang Leo Dan kartunya adalah 3 open tackle ataupun tiga koin Secara umum 3 open tackle di dunia Kestabilan sudah terjadi dan kini ia akan membuktikan kepada orang lain Ataupun dapat dikategorikan Keuangan Leo di bulan Juli tahun 2020 meningkat Dan sedang posisi yang sudah stabil Sehingga ia di sini ia akan menunjukkan kepada orang lain Dengan cara berbagi kepada orang yang membutuhkan Ataupun berbagi kepada orang di sekitarnya Jadi untuk keuangan Leo di bulan Juli tahun 2020 Keuangannya sedikit membaik ataupun sedikit meningkat dan kini saatnya ia memperlihatkan kepada orang lain meskipun ia sedang terbebani di dalam pikiran namun keuangannya tidak akan terganggu dan keuangannya stabil-stabil saja serta Leo dapat mengkontrol keuangannya di bulan Juli Tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of Cup Secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi untuk keuangan seorang Leo di bulan Juli tahun 2020, keuangannya semakin membaik, sedikit membaik meskipun ia mendapatkan pikiran yang terbebani. Dan di sini seorang Leo membuktikan kepada orang lain meskipun pikirannya terganggu, keuangannya tidak akan terganggu sama sekali di bulan Juli tahun 2020. Dan ia mendapatkan dukungan penuh dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Selanjutnya kita akan tukar pekerjaan seorang Lady bulan Juli, kartunya adalah Ace of One Secara umum Ace of One itu diartikan permulaan awal mula ataupun ingin memulai serta ingin mendasar kembali pekerjaannya jadi, disini untuk seorang Leo di bulan Juli tahun 2020, seorang Leo ingin memulai pekerjaan yang baru dari pekerjaan yang sebelumnya dan mencoba keuntungan pekerjaan karir di dalam bidang yang lain. Dan di bulan Juli nanti, karir seorang Leo akan mulai mendasar ataupun ingin memulai suatu pekerjaan dan memulai karir yang lebih bagus lagi. Itu ditandai dengan kartu Ace Open yang mulai mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus dan yang lebih baru di bulan Juli tahun 2020. Dan efek yang ditimbulkan pekerjaan yang baru ia akan mendapatkan beban pikiran dikarenakan ia selalu memikirkan bagaimana caranya untuk melakukan suatu hal pekerjaan yang belum pernah ia lakukan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of cups Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini kelihatan untuk karya pekerjaan seorang Leo di bulan Juli tahun 2020, seorang Leo akan memulai pekerjaan yang baru dengan hasil yang baru. Dan disinilah seorang Leo ingin memulai serta mendasari pekerjaan yang belum pernah ia lakukan. Dan di satu sisi efek negatifnya adalah selalu terbebani dalam pikiran dan akan susah tidur di keheningan malam. Dan itu semua akan Leo lakukan demi mempertahankan hubungannya bersama pasangan Dan pasangan akan selalu mendukung karir pekerjaan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020 Selanjutnya kita ke hubungan asmara seorang Leo dan kartunya adalah five of Cup ataupun 5 Piala Secara umum 4 of Cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu Dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan dan nah, itu asmara seorang dari bulan Juli tahun 2020 ia sedang berusaha untuk melepas dan ia sedang berjuang untuk melupakan masa lalunya dan uf on dari masa lalunya yang sangat menyakitkan sehingga di bulan Juli nanti ia melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan dan di sini seorang lelaki akan terus-menerus tidak bercerita kepada pasangan karena masa lalunya sangat pahit dan masa lalunya bertentangan dengan seorang pasangan. Dan disinilah seorang Leo melihat peluang untuk mendapatkan kebahagiaan dan mencanda tawa kepada seorang pasangan. Dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah... King of Sword. Secara umumnya King of Sword itu diartikan seorang pria yang sudah matang pikirannya Ataupun yang sudah dewasa Yang dapat dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Leo dan dihormati Leo sendiri Dan untuk asmara seorang Leo bulan Juli tahun 2020 ia sedang berusaha move on ataupun berusaha lepas dari masa lalunya Dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan Dan seseorang yang lebih tua dari seorang Leo memberikan masukan kepada seorang Leo agar berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan bersama pasangan dan melupakan masa lalunya dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice secara umum Justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat ataupun suatu tindakan yang menyebabkan suatu akibat jadi jika Justice kita gabungkan dengan kesehatan seorang Leo Kesehatan seorang Leo menurun di bulan Juli tahun 2020 itu dikarenakan ia mendapatkan beban pikiran yang sangat berat terutama di dalam suatu hubungan karir dan pekerjaan. Dan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun memberikan masukan kepada seorang Leo agar lebih fokus lagi untuk menata kesehatannya di bulan Juli tahun 2020. Dan The Justice menggambarkan dikarenakan seorang Leo ingin memulai pekerjaan yang baru sehingga ia mendapatkan beban pikiran yang mengakibatkan kesehatannya menurun di bulan Juli tahun 2020. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Leo di bulan Juni tahun 2020, di sini menggambarkan keuangan seorang Leo di bulan Juni itu di dalam proses stabil ataupun di dalam suatu keuangan yang meningkat, dan ia dapat berbagi kepada semua orang. Di sini keuangannya meningkat, itu didukung penuh oleh seseorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan di sini seorang Leo membuktikan bahwasanya kesehatannya tidak akan berpengaruh kepada keuangannya dan di Justice menggambarkan akibat dari dukungan yang penuh dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 12 tahun ataupun anak Leo sendiri untuk bangkit dan memperbaiki keuangan serta mengkontrol keuangan seorang Leo di bulan Juli tahun 2020 itu menyebabkan keuangan Leo tidak akan mengalami gangguan apa-apa bahkan keuangan Leo akan semakin meningkat dan ia menunjukkan kepada orang lain dengan cara berbagi kepada orang lain selanjutnya jika kartu justice kita gabungkan dengan karir pekerjaan seorang leo di sini menggambarkan seorang leo ini memulai pekerjaan yang baru ataupun ingin mendasari pekerjaannya kembali yang dapat menunjangkan pekerjaan dan keuangan seorang leo di bulan Juli Tahun 2020 namun efek negatif yang didapatkan oleh seorang leo karena pekerjaan yang baru adalah kesehatan yang menurun dan selalu mendapatkan beban pikiran dan ia akan mendapatkan dukungan yang penuh dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangan leo sendiri dan Justice di sini menggambarkan akibat dari pekerjaan baru yang didapatkan oleh seorang Leo di bulan Juli tahun 2020 dengan tujuan menunjang karir pekerjaan serta keuangannya di bulan Juli itu mengakibatkan kesehatannya semakin menurun dan mendapatkan beban pikiran yang sangat berat. dan jika kartu The Justice kita gabungkan dengan hubungan asmara seorang Leo di bulan Juli tahun 2020 seorang Leo berusaha melepas masa lalu dan berjuang untuk Meninggalkan masa lalu dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama seseorang pasangan di bulan Juli tahun 2020 Dan seseorang yang lebih tua seorang Leo memberikan masukan kepada seorang Leo agar melihat peluang yang masih ada bersama pasangan untuk mendapatkan kebahagiaan Dan The Justice sini menggambarkan Akibat dari seorang Leo yang mendapatkan kebahagiaan dan melihat peluang yang masih ada untuk bahagia bersama pasangan itu mengakibatkan dan menyebabkan Seorang Leo akan melupakan masa lalunya di bulan Juli tahun 2020 dan mendapatkan hubungan yang lebih bagus dan hubungan yang lebih bahagia lagi bersama seorang pasangan. Dan untuk angka keberuntungan seorang Leo di bulan Juli tahun 2020 itu berada di angka 10, 13, 31, 14, dan 45. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Leo di bulan Juli tahun 2020. Semoga bermanfaat.